halo teman-teman, selamat datang di channel kakak. Oke teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan teman-teman di taman yang banyak ini teman. Wah teman-teman bisa lihat, wow, itu teman-teman bisa lihat di bawah pohon teman teman. Ada bola bendera teman-teman, wow, ya ambil alip. Itu bola bendera seluruh dunia teman-teman. Wow. ada bola bintang di sana, teman teman. Wah, wow. kumpulkan alih di sini teman. -teman. Ya. Ini bola bintang dan ini bola bendera seluruh dunia. Taruh situ Alip. Kita cari negeri Ya, cari cari cari cari. Oh, wow, itu Alip. Ada bola sepak Alip. Itu bola sepak warna oranye dan biru Alip. Ya, kita taruh di sana Alip. Kita kumpulkan. Ya, taruh. Ya, cari lagi lip cari cari cari cari nggak lebih cari, cari cari cari cari wow itu halip. Ah, ada bola sepak kali itu bola sepak warna putih hitam dan sudah hari itu dua warna kita kumpulkan di sana kali iya taruh di sini wow dicari di sini lihat sini Cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, Wow, itu Alip. di atas gunung ini Di atas gunung batu ini Ya, ambil Alip. Ada bola sepak, warna, pink, dan hijau Alip Ya, kita taruh, kita kumpulkan di sana Alip Ya, kumpulkan Ya, cari Alip Cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, wow. Mantap, alif. Kita cari, cari, ceri, ceri, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, sepak cari, cari, cari, cari, cari, cari, kumpulkan cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari Cari, cari, cari Wah, wow, itu li. ah Ada bola sepak juga, Alip Wow, dia disemak-semak, Alip wow. Itu bola sepak warna oranye dan kuning, li. ya Kita kumpulkan, bisa nggak, Alip? Ya, bukan Wah, kita cari di gerak itu, situ, li. Sepertinya bolanya sudah terkumpul, teman-teman Dan bola-bolanya sudah, sudah tidak ada di sini Oke, kita hitung, teman, teman Berapa kita mendapatkan bola hari ini Ya, ini satu bola besar bendera. Dua bola sepak warna merah muda dan hijau. Tiga warna apa ini? Ini warna putih dan hitam. Harus nyalip. Empat warna biru dan ungu lima dan enam warna ini warna kuning dan oranye dan enam warna ya teman-teman warna biru dan oranye wah keren sekali dan yang terakhir bola bintang banyak teman-teman wah kita mendapatkan mainan hari ini ada berapa teman-teman satu dua 3, 4, 5, 6, 7, wah teman-teman, ternyata kita mendapatkan bolanya ada 7 teman-teman, bola kecil ada 5, bola besar ada dua wah, keren sekali, oke teman-teman, mungkin sekian video dari kakak teman-teman, jangan lupa ditekan tombol subscribe teman-teman, ya, biar kakak lebih semangat bikin videonya, oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya, bye-bye.